Baiklah para sahabat Leslar dimana pun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini Tentunya para sahabat, ya kita Alhamdulillah dibuat bahagia banget nih malam ini Oleh idola kesenangan kita Lesti dan Rizky Bilar yang tampil dalam acara konser Liga X Bismillah Cinta Selain tentunya Lesti dan Rizky Bilar tampil penuh dramatis para sahabat, ya malam hari ini Rizky Bilar dan Lesti Kejora juga di disini menampilkan Tentunya kekocakannya para ya kita lihat juga nih dalam sebuah unggahan spesial Ketika Lesti dan Rizky Bilar reka adegan bismillah cinta para sahabat ya situ Tentunya Lesti dan Rizky Bilar jadutan palanya kayak beneran nih para ya aduh sampai tidak Lesti kesakitan nih kepalanya Aduh ada-ada aja nih para ya tingkah dari mereka ini membuat kita semakin bahagia aja malam ini melihatnya persahabat. Ya duh, mudah-mudahan tentunya kita selalu mendoakan nih buat idola kita malam ini selalu diberikan kesehatan dan kelancaran amin ya robbal alamin. Informasi tersebut lalu di post kembali nih oleh akun Instagram lesla23.official. Yang mana sebuah kalimat caption dikatakan Ya ampun Bambi bisa-bisanya dijedotin beneran kepalanya Aduh Sampai kesakitan tuh Kepala jadi LSC para Ya memang tentunya dada aja nih dari Ustadz Bilar ya Mudah-mudahan kita malam hari ini kita mendapatkan Tentunya cidukan vitamin manja persahabat ya Tentu tunggu saja info dan kabar selanjutnya Mungkin ini informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bahwa menurut ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.